namo budoyo rahayu sagung dumadi kalis nir ing niringsambikon jumpa lagi bersama kami si bergal berkutut putih di channel the SPB TV sebelum lanjut jangan lupa untuk <Susuk> dalam sejarah peradaban manusia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 Dalam kosmologi Jawa, kekuasaan dan kepemimpinan selalu diselimuti aura spiritual. Irasionalitas kekuasaan selalu dikaitkan sosok pemimpin yang sakral karena melibatkan campur tangan Tuhan. Seseorang menjadi pemimpin karena dikaruniai wahyu kraton atau wahyu dalam kraton dari Tuhan. Primbon adalah ungkapan tersebut konsepsi Jawa buah hasil dari Niteni Dan ini kerap menjadi paku bumi orang Jawa apalagi kalau bukan Primbon Primbon adalah konsepsi angka-angka Kita tidak bisa lepas dari angka-angka Dalam tersi Jawa meyakini bahwa dunia ini tersusun atas harmonisasi angka-angka maka Orang Jawa menggunakan primbon Sebagai pedoman Dalam mengharmonisasikan angka-angka Agar tidak semerawut Termasuk dalam menentukan Baik atau tidaknya Ketorangan burung perkutut Burung perkutut dapat dikatakan kekuasaan atau kenikmatan pribadi. Suara anggunannya dapat memberikan suasana tenang, teduh, santai, bahagia, dan seolah-olah pemiliknya dapat berhubungan dengan alam semesta secara langsung. Selain itu, perkutut juga dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi pemiliknya berdasarkan keterangan atau ciri mati. Sehingga dipercaya dapat membawa keberuntungan atau membawa sial bagi pemiliknya. Untuk mengetahui ciri seekor perkutut itu baik atau tidak dipelihara, dapat dilihat berdasarkan katurangkat yang artinya ciri fisik dan ciri mati yang dimaknai sebagai sifat, perilaku, dan pada saat bunyi. Burung perkutut wahyu lintang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri dibandingkan perkutut lainnya. Dari namanya saja burung perkutut wahyu lintang ini memiliki keunikan dan karakteristik di dalamnya. Bahkan karena keunikan dan karakteristiknya, burung perkutut wahyu lintang ini tergolong perkutut yang langka dan termasuk keturangan di warna bulu. Kutut Wayu Lintang adalah salah satu jenis perkutut lokal alam yang memiliki ciri mati warna bulu dan ules luriknya yang berbeda dengan perkutut lainnya. Wayu Lintang namanya saja sudah unik dan memang jarang sekali orang itu punya apalagi kalau perkutut itu lokal. Memiliki warna bulu dari leher, dada, sampai bawah ekor yang dominan berwarna putih bersih. Memiliki garis lurik di punggung yang cenderung hitam pekat keabu-abuan. Memiliki bulu sayap dan ekor yang juga berwarna hitam keabu-abuan. Memiliki warna kaki yang cenderung berwarna kehitam-hitaman. Burung perkutut ayu lintang sendiri memiliki suara yang cenderung tidak enak untuk didengarkan. Sebab burung perkutut ayu lintang memiliki kotorangan atau ciri mati yang terlihat dari bagian tubuhnya pun keterangan dari ciri mati pada perkutut wahyu lintang ini hanya bisa dilihat pada saat usia tujuh bulan ke atas saja sehingga pada saat usia burung perkutut wahyu lintang masih bayi atau pie belum terlihat keterangan dan ciri matinya Itulah keunikan dan karakteristik burung perkutut rakyu lintang Berdasarkan keturangan atau ciri mati pada tubuhnya Sekian apa yang bisa kami sampaikan Jangan lupa memberikan komentar dari penjelasan yang kami sampaikan Dan apabila adanya kekiruan atau kesalahan Itu dikatakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu syakum tu mati nir